Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, akan berbagi tentang cara membuat animasi video sederhana menggunakan Adobe After Effects CS3. Pertama yang harus dipersiapkan yaitu dua buah gambar: gambar satu dan gambar dua. Sambil menunggu uh, halaman kerja muncul, nah ini halaman kerja sudah muncul. Klik File dan New Project. Kemudian geser saja, masukkan saja gambar satu dan gambar dua. Kenaikan ke bagian surname, geser ke bawah, lalu tetap ke efek. Kemudian cari generate terakhir. kemudian warna dirubah menjadi merah ukuran warnanya ukuran brushnya terbaik jadi 25 dan klik vento untuk menutupi gambar-gambar kan nantinya dijadikan animasi tutup sampai merata sampai tidak kelihatan bercik bercik warna aslinya selesai semuanya tertutupi oleh pen tool lalu pilih ke bagian bawah efek dan klik bagian stroke pada bagian n klik panah kecil klik dulu jamnya ini waktunya time nya lalu digeser ke 0 kemudian geser dulu, dulu gore yang berada di bawah ini lalu geser lagi persennya ke 100% selanjutnya memasukkan teks Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Atas satu ijria ini sebagai contoh. Seperti tadi ya, eteks dan generate dan stroke pengaturannya sama seperti yang tadi. ini tadi 25 sekarang kasih 22. klik vent kelihatan di dulu dan tutup sampai merata. Ventil menutupi semua tulisannya. Pindahkan ke refill original pada bagian Fine Style. Selanjutnya geserkan dulu ini, kemudian pindah ke stroke lagi bagian N. Posisikan di 0%. Lalu, sekali lagi, ini aktifkan dulu bagian Time nya pada bagian N. Lalu posisikan di 0%. Kemudian eh, ini pindahkan posisi garisnya lalu ke 100% pada bagian M ini fungsinya untuk merubah huruf menjadi eh, kelihatannya seperti huruf yang ditulis tangan seperti ini angka terakhir setelah selesai pindah ke komposisi untuk proses render dan klik render tunggu sampai proses selesai ini akan merubah file yang dibuat ini menjadi sebuah video animasi proses cepat atau lambatnya merender itu tergantung besar kecilnya file yang dibuat di dalam aplikasi ini inilah proses render sudah selesai dan kita coba buka filenya yang berada di tadi sudah ditempatkan di animasi dan inilah hasilnya kita buka Sekian video yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf banyak kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh